Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanhim Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Seumpama bulan Ramadan ini Seperti selainnya Menanti hujan di musim kemarau Hingga lagi bagaimana Kita menyikapi kedatangan bulan Ramadan tersebut Tentunya sebagai seseorang yang menantikan hujan di musim kemarau, kita akan bersiaga penuh untuk menadah turunnya air hujan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai sehingga ibadah puasa Ramadan tahun ini yang kita laksanakan tahun ini sehingga menjadi sia-sia sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, tidak ada peningkatan kualitas ibadah Ramadan kita di tahun ini. Ayah dan Bunda, sahabat IMC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita dengan segala genap Segenap usaha kita agar ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini Menjadi ibadah puasa Ramadan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita persiapkan Menjalani bulan ibadah Ramadan di tahun ini Yang pertama persiapan secara ekonomi Kenapa secara ekonomi? Karena sama-sama kita ketahui biasanya Sifat konsumtif kita di Ramadan agak sedikit meningkat Tentunya pada saat menjelang berbuka puasa dan sahur Maka dari itu, sebagaimana seorang mukmin Yang tentunya tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan Maka sesukupnya saja kita perlukan, kita siapkan Untuk kebutuhan kita saat berbuka dan sahur nanti Akan tetapi secara ekonomis memang Dana yang dibutuhkan akan tetap kita perlukan, kita siagakan Kita siapkan untuk persiapan berbuka dan sahur yang kedua, itu secara psikis, sebagaimana kita ketahui, beribadah puasa itu salah satunya menahan segala amarah, emosi, lapar, dan sebagainya. Tentu, sedikit banyak akan mempengaruhi psikis kita. Maka dari itu, menyiapkan psikis yang baik dalam menjadikan ibadah puasa Ramadan agar ibadah puasa Ramadan kita tahun ini menjadi lebih tenang dan berjalan dengan lancar. Kemudian, yang ketiga, secara fisik. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, badan terasa lemas, fisik kita terasa lelah. Maka dari itu kita mengeluarkan fisik kita, melatih fisik kita agar ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, kita tetap dalam keadaan segar, sehat, wal walafiat. Rasulullah sallallahu bersabda, "Man soma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dzambi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, ghufira lahu min dzambi, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya atau di tahun tahun sebelumnya. Ayah dan Bunda sahabat IMC yang dirahmati Allah Perhitungan di sini bukan berarti kita menghitung-hitung amal ibadah yang kita lakukan Berapa banyak puasa Ramadan yang kita lakukan Ataupun seberapa besar pahala yang akan kita dapatkan kita melaksanakan puasa Ramadan Akan tetapi penuh perhitungan di sini maksudnya adalah Kita berhati-hati dengan segala bentuk kehati-hatian kita Agar ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini memang benar-benar tulus ikhlas karena Allah taala sehingga ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah hadan muda sabari yang dirahmati Allah. Dalam redaksi yang lain Rasul juga bersabda, imanan min Barang siapa yang mendirikan koma lail salat malam di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa sebelumnya atau di masa yang lalu. Nah, koma di sini maksudnya kiyamul mulai di sini sebagaimana kita ketahui bahasanya kiyamul mulai yang dilaksanakan di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah melaksanakan salat tarawih dan salat witir baik itu secara sendirian maupun secara berjemaah Namun, tidak menutupi pula jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan salat tarawih dan witir sehingga kiyamul kita seperti salat tahajud menjadi lalai atau tidak kita laksanakan akan tetapi tetap laksanakan seperti biasa. Kia Mulail, terawih dan Witir dilaksanakan setelah -setel Isya berjemaah Kemudian Kia Mulail di sepertiga malam yaitu salat tahajud kita laksanakan sebelum menjelang salat subuh. Ayah dan Bunda di MC dirahmati Allah, demikian barangkali beberapa Tausiah singkat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.